Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Marbawi Channel Jadi di video ini kita akan unboxing paket yang saya beli beberapa hari yang lalu Jadi malam ini saya ditemani oleh Saiful Yang mana Saiful inilah adalah kawan saya Jadi kita akan unboxing uh, box ini Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk unboxing -nya. Oke, seperti yang kalian tahu ya, box ini masih tersegel yang mana masih tersegel dengan rapi ya. Jadi kita langsung aja kita membukanya. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe dulu channel ini biar channel ini semakin maju ke depannya ya. Jangan lupa juga kalian komen sebanyak-banyak mungkin. Kalau kalian ada uh, ide yang baik atau yang boleh kita share, kalian langsung aja uh, komen. Nanti saya akan melihatnya sendiri. Bukan begitu, abang Saiful? Okay, <laughs> Sorry ya, kawan ya, Abang Saiful ini agak pemalu sedikit biasalah uh, orang lama. <laughs> Tadi kita langsung aja membukanya ya. Seperti biasa kita mendapatkan satu bungkus pelet Dan kita mendapatkan satu ekor uh, ikan Abang saya boleh pegang dulu sebentar Dan kemudian kita mendapatkan satu ekor lagi ikan ya bisa dilihat teman-teman ini, ini, nampak, ini nampaknya kecil kecil ya bang ya? ya ini ikannya lumayan kecil bang tolong tunjukkan uh, pada mereka ini lihat ikannya dan warnanya sangat cantik dan kita mendapatkan ya, satu ekor lagi ini ikan betina kalau tidak salah ya iya bang oke dan yang kita tunggu-tunggu Blue apa ini namanya? <laughs> Saya pun nggak ngerti juga. Ya Blue nah. bustle, uh, bustle. Mungkin kalian, mungkin kalian lebih tahu ya. Kalian komen di bawah ya. Ini ada berbagai banyak jenis ikan. Dan kita mendapatkan satu bungkus kutu kutu air ya, kutu air ya, bangnya. Iya, mungkin ada kutu air. Lain sudah habis ya, bosku ya. Jadi seperti itulah uh, konten kita hari ini. Jadi jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian mau membeli ikan, kalian dm aja di bawah ini ya. Di sini ada link instagramnya. Kalian dm aja. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.